Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke channel aku ya Elin Harlina Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku ya Seperti biasa Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang Gak jauh-jauh dari beres-beres rumah Oh iya aku ucapkan terima kasih yang telah mau mampir ke channel aku, yang telah mengklik video aku Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman Lanjut aku mau Jemurin pakaian aku ya teman-teman Ini tuh sambil ngobrol sama anakku ya Uh, aku nggak mau kesini karena ini tuh udah jam 12 siang gitu aku mencina kesiangan karena anakku tuh sedang sakit gitu ya teman-teman tapi pas siang gini udah agak turun gitu saat panasnya dan lanjut aku cemur pakaian dan menu hari ini tuh aku mau masak dua menu gitu ya aku mau bikin pepes tahu sama telur balado dan tadi tuh ada bumbu-bumbunya ya teman-teman ada bawang putih, bawang merah eh telur sama kemangi, bawang daun, lada ku, garam ya seperti itu ya bumbu-bumbunya aku satuin dan tahunya udah aku bejek-bejek dulu dan itu disatuin aja ya sama telur lalu aku satuin gini ya teman-teman jangan lupa diaduk-aduk lah dan ini aku tadi udah cicipin ya rasanya kurang asin gitu lalu aku tambahin masako lagi ya teman-teman dan langsung aku uh, masukin ke daun pisang gitu oh ya ini tuh daun pisangnya kekeringan banget ya karena tadi Udah aku jemur, aku kelupaan gitu. Terlalu lama gitu, jadi agak uh, kering banget gitu. Tapi enggak apa-apa ya, teman-teman masih bisa digunakan. Oh ya, teman-teman, apa kabarnya nih? Teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dilancarkan segala urusannya, amin ya Robbal 'Alamin lanjut ke video ya aku masih bungkusin daunnya bungkusin tahunya siapa nih yang suka sama pepes tahu bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman itu kesukaan anak aku ya teman-teman yang kecil kalau yang cowok katanya pengen bikin balado telur lanjut ini tuh udah beres ya teman-teman bungkusinnya aku langsung masukin ke pancinya oh ya maaf ya teman-teman pancinya tuh hitam gitu bawahnya karena pancinya tuh suka dip uh, dipakai di dalam ditungku gitu jadi suka hitam banget lanjut ini aku mau menu ke menu yang kedua ya balado telur gitu bumbunya seperti biasa ya teman-teman ada bawang merah bawang putih tomat cabai keriting satu ya biar agak merah gitu dan ini telurnya aku kerat gitu ya sedikit biar si bumbunya nanti meresap lumut kenyang-kenyang kalau aku bikin balado telur tuh telurnya itu digoreng dulu ya sebentar biar agak teksturnya gitu ya si kulitnya agak gimana ya crunchy crunchy gitu gimana nih teman-teman sama enggak kayak aku oh iya tadi aku udah blender si bumbunya ya teman-teman dan tadi tuh aku masaknya tuh agak gitu ya Kelupaan jadinya, agak sedikit eh, kering gitu, tapi enggak gosong ya. Alhamdulillah, dan ini lanjut. Aku mau tumis si bumbunya sampai harum dan agak menyusut ya, airnya. Lanjut, aku masukin airnya lanjut aku juga langsung aja ya masukin si bumbu-bumbunya ini ada merica garam sama gula pasir gitu lanjut aku mau masukin masaknya sedikit dulu aja ya takutnya keasinan gitu lanjut aku masukin si tahu eh si telurnya ini tuh aku masukin kecap ya lanjut ini aku pakai serundeng gitu ya serundeng kemasan yang udah jadi gitu aku tuh suka banget kalau masuk pakai ini rasanya tuh lebih enak aja gitu dan ini aku sambil lihatin si pepe tahu ya kayaknya sebentar lagi udah mau matang gitu Dan ini tadi udah aku aduk-aduk ya si telurnya dan aku lanjut mau ngangkatin si pepes tahunya yang udah mateng Alhamdulillah ya teman-teman pepes tahu tuh enggak lama cuma mungkin sih 20 menit atau 15 menit juga udah mateng Dan ini dia hasilnya dan ini tuh aku juga belum sempat rekam ya saat eh, mendidihnya dan ini udah ke keringan gitu ya aku tuh tadi ngobrol sama anakku dan ini tuh tapi Alhamdulillah enggak gosong gitu ya Alhamdulillah udah beres Oh ya teman-teman jangan lupa tolong bantu channel aku ya dengan cara like comment and subscribe nya dan ini tahunya aku mau buka gitu satu ya teman-teman dan hasilnya tuh er, bagus dan enak Oke sampai di sini dulu untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton assalamualaikum